sampai dia? kerja saya buat duha 7:45 tu 7:50 boleh tak saya buat dua rakat kita jawab dulu ringkas kita kata boleh tapi uh, questionnya sekarang ni hmm. waktu mana yang paling afdal kita solat duha oh ya yeah. okey waktu uh, paling afdal ada satu hadis daripada uh, Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ni kita tahu eh uh, seorang sahabat uh, Rasulullah. So, mm -hmm. Zaid bin Abi Arqam ni dia pernah meriwayatkan, dia pernah nampak orang solat duha pada waktu awal tau. Mm -hmm. Kemudian Zaid komen dia kata kalaulah mereka-mereka ni tahu waktu yang lebih utama dan kemudian dia quote apa yang Nabi sebutkan. Dia kata sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebutkan solatul awabin. Solatul awabin ni solat orang-orang yang bertaubat. Adalah pada ketika anak-anak unta mula merasa panas. Waktu mm. panas ni adalah waktu matahari itu dah terik. Dah terik, mm. dah terik ni boleh kita kata contoh kita kata pukul 12 itu terik. Pada waktu 12 ni apa yang berlaku dengan kita ni tubuh badan kita? Kita rasa malas, kita rasa lemah, kita rasa penat. Kita slack mm. kita slack. Waktu time mm. tu mm, kita nak right, rest. Ah kita nak rest. Jadi orang-orang ini mereka bangun untuk lawan benda tu dan mereka solat maka mereka digelarkan sebagai awabin. Orang-orang mm. yang yang patah balik pada Allah. Yang bertaubat pada Allah SWT. Dia guna kesempatan masa tersebut yang orang lain semua penat. Sama macam malam, tahajud. Tahajud orang mm. semua tidur. Tetapi kalau yeah. kita bangun pada waktu awal, waktu tahajud tu kan. Okey. Sebelum subuh pun bagus kita tahajud. Tapi mungkin kalau kita bangun pukul 4, kan kita paksa diri kita. Pukul 3.30 mm. kita bangunkan kita paksa. Tadi tidur kita paksa untuk bangun. Mesti ada kelebihan yang lebih berbeza daripada bangun just 10 minit sebelum subuh. Correct? Right. Okey, okey. Menarik, menarik. Macam kita.